Jangan soknya sok kita Bajak kita cuma celama naga sobri Nah, ini mau kan? Dia turut datang ke awak, mereka akhir,